oke ini dia pemirsa ya untuk menuju support harus melewati badan yang cukup ekstrim ya perjalanannya kan, ya? pemirsa sangat luar biasa sekali ya sangat jauh ekstrim Jembatan sedikit-sedikit, jembatan besar juga nanti ada, masih melewatin katanya Jalan Tanah Waduh Aduh, kadang nyelena pilihnya Oh. motornya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya eh, sahabat semuanya. Kita berjumpa lagi dengan channel ya di channelnya Serobut. Kali ini saya mancing ditemenin sama Kang Budi ya Budai CS. Kali ini saya akan menjuju sidat uh, Ngurek sidat lagi ya Di anak sungai Cibala Yang bertepatan daerah Kabupaten Cianjur Selatan ya. Kita akan turun mudah-mudahan ada rezekinya Besar ataupun kecil tidak jadi masalah yang penting Strike aja dulu ya <koh> Dan kita bertiga ya sama saya Iswan ya yang tahu lokasi wilayahnya Ya walaupun perjalanan yang begitu ekstrim Kita tetap semangat Untuk Mencari sidat. Ya, Oke ikuti keseruannya ya Dadah babai nanti di permotosan kau ada Dan kali ini menggunakan umpan Daging blut Sama Itu ya Sama ketak Oke kita lanjut nanti ya, Esambaran Sofi kita tidak copy playboy, ada kalah. Sofi pasti ada copy playboy, ada kalah. Sofi aw ada copy playboy, Okay, lanjutlah sebagai permata tanding. Kalo non kang berasalid menikti gerak salin, arah goyang bebas. Oke okay, pemirsa ya saya menemukan lubang di sini ya. Siapa tahu ada sidatnya. Kita coba-coba soalnya tadi ada bekas makannya mudah-mudahan ada penghuninya mungkin menggerenya harus ekstra sabar ya homirsa eh, harus punya kesabaran ya yang ngejual sidat ataupun mancing belut juga ya kita coba kita lanjut nanti ya kalau udah ada strike Alhamdulillah Baraya ada sambaran. Mudah-mudahan ini Sidat. Ini lubang pondasi sudah sekian lama ini. Ini keluar ya langsung karena hmm. batu ya kan? Coba hmm. sikat saja. Kayak Can pasti hmm. ngerasaan. Mudah-mudahan ya Sidat Baraya nih. Karena makan bekas Uyuh. makan ininya ada. Udah udah sikat sikat sikat bayek ya. sikat Bismillahirrohmanirrohim okay, ini digasokin nih uh kena benang benang wih wih tidak tidurnya mau gak ya. akan bayek lah alhamdulillah ala Al alhamdulillah ya Al Allah alamin ya lah ala dapat lah pokok nama wih kehidupan keluar itu gue ke, tepat makanya wih eh, mantap pokoknya mantap Alhamdulillah ayo rezekin Kang Kamu di mana yuk? Kang Yuk alhamdulillah yuk ayo rezekina Walaupun masih Sidat. Di, tapi mungkin ini rezekinya ya Baris sidatnya sidat hitam Sidat hitam ya bukan Marmorata ya Gak apa apalah yang penting Strike, strike ya. Itu. Uh, Sok ini... kirim-kirim salamnya buat siapa? Uh, semua penonton Viewers Share, blue channel ya, dan budaya CS ya yang di atas sana yang baru turun, mau turun pindah lokasi kedua. Alhamdulillah ada rezekinya, walaupun tidak terlalu besar, tapi mungkin rezekinya ini ya. Terima kasih ya buat semuanya yang sudah menonton. Ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Salam satu hobi, Salam oh satu hobi buat semuanya kita pegang dulu, A. aduh, jadi pegang ya ya, teker dulu salin, teker dulu basuhan, support ini sip support anak Cibala ya uh, lumayan segede kaya eh, uh. hanyir dah sip oke, lanjutlah budi hampura, teka rekam, tinggi rekam tuh, diantapkan kelah di Angon kurangnya di lesotkin ya tak? Shortkin. deh di asuh di angon ya. Cari teh tenagaan. Eng atakeun yeuh teh resekna. Katana dua tah. Yep. Di angon. Sidat teh iya, tinggali... di luar ieu mah pemirsa tingali. Di Di asuh ngasuh sidat. Nih, sini. Tinggede teh pemirsa tidak jauh dari yang barusan ya e, ada sambaran lagi tuh kadeknya satu aduh dia yang bisa ngerokok ngerokok coba makin ya. si apa dong gitu. Coba sok gara, -gara keluar. Udang, Udang. lain, lain nih. cobaan atasnya <laughs> kaluar gerak. Pancing gitu nah, gitu mas. Kerandang. Kerandang mus mus Nauan itu? Nauan itu keningan? Tuh. Mbak Anang goreng keujo, Nak. Kayaknya penasaran dong, oh, pokok oh. keujo, pokok keujo nih. Itu keujo, doi pemirsa. Aduh, mohon maaf ya, ternyata kepiting. Mbak nih, nggak Akhirnya, Kang Budi ganti setelan ya, pakai celana anti air. Mudah-mudahan di kubangan ini ada sidatnya ya. ya. Pemirsa saya ada sambaran ini di sini ya itu Kang Budi dan Kang Iwan ya sedang menggerak juga tuh lihat mudah-mudahan bukan kepiting ya ini yang nyambar ini tuh ih ih ih ih sih teh ya tuh jadi tuh ternyata lihat pemirsa apa isinya tuh lihat heh uh eh di ternyata kepiting pemirsa Lihat, ini eh, cuma kelihatan ya, badak banget. Tuh, lihat kepitingnya. <tuh> Sugante sidat, pemirsa. Resiko berbenturan sidat dengan kepiting yuyu. <tuh> Kita lanjut di kan? nah, mana, kang? Oke, okay, mungkin ya. Uh, perjumpaan kita cukup sampai di sini ya dikarenakan sudah lesuh sudah lungse, sudah letoy, lemah letih lesuh Mungkin cukup sekian dan terima kasih bagi yang sudah menyimak videonya jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.